Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Tasya Putri Asanah, Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 208110231. Pada kesempatan kali ini, Tasya akan membahas mengenai prasangka sosial. Prasangka sendiri berarti membuat sebuah keputusan sebelum kita mengenai mengetahui fakta-fakta yang relevan mengenai objek-objek tersebut. Nah, menurut John E. Farley, mengklasifikasikan prasangka ini ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah prasangka kognitif, yang berarti membuat keputusan pada apa yang kita anggap benar. Yang kedua adalah prasangka afektif, yaitu membuat keputusan pada apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Yang ketiga ada prasangka konatif, yaitu merujuk pada bagaimana kita bertindak. Menurut Sears, individu yang memiliki prasangka pada umumnya sudah memiliki sedikit pengalaman pribadi mengenai kelompok yang dipersangkainya. Dan prasangka ini tidak dicenderung tidak didasarkan pada fakta-fakta yang objektif, melainkan didasarkan pada fakta-fakta yang, yang minim dan di diinterpretasikan secara subjektif. Nah, prasangka ini biasanya disebutkan oleh dua hal yang pertama itu oleh kompetisi dan yang kedua adalah peran dalam belajar sosial Nah, ciri-ciri prasangka pun ada beberapa yang pertama adalah adanya keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan orang atau kelompok lain atas dasar pandangan dari kelompok sendiri. Yang kedua ada pengekspresian perasaan negatif yang dimiliki seseorang kepada orang atau kelompok lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Dan yang terakhir adanya tindakan permusuhan atau bahkan diskriminatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persangka juga ada beberapa, dan menurut Marat, yang pertama adalah pengaruh dari kepribadian diri sendiri, yang kedua ada pendidikan dan status, yang ketiga adalah pengaruh didikan orang tua kepada anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua biasanya memiliki nilai-nilai tradisional yang sudah diterapkan saat kecil. Dan nilai-nilai ini biasanya sangat mempengaruhi prasangka sosial pada anak Yang ketiga, yang keempat ada pengaruh kelompok Dan yang terakhir adalah pengaruh komunikasi Pengaruh komunikasi sendiri saat ini sudah banyak terlihat Dari maraknya alat-alat komunikasi yang sangat mempengaruhi prasangka Seperti handphone, televisi, dan radio Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi prasangka yang pertama adalah melakukan kontak langsung dengan objek atau permasalahan tersebut Yang kedua adalah mengajarkan kepada anak untuk tidak saling membenci Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan peran guru dan orang tua untuk membentuk prasangka yang baik-baik Dan yang keempat adalah menyadari individu akan keberagaman individu serta beragam sifat dan budaya dari individu lainnya Baiklah sekian pre presentasi saya mengenai prasangka. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Khabiloy Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.